Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan guru pejuang P3K seluruh Indonesia Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan yang maha kuasa Baik pada malam hari ini Saya akan mencoba membahas soal seleksi P3K guru tahap 2 tahun 2021 Kompetensi teknis khususnya untuk guru geografi Ataupun guru IPS di SMA Maupun madrasah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Langkah utama yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengkaji fenomena geosper menjadi objek formal dalam pembelajaran geografi yaitu: a) membuat peta konsep, b) menyiapkan model geosper. C, mendeskripsikan pengertian geosper. D, menjelaskan sumber literatur utama. E, menetapkan alokasi waktu pembelajaran. Rekan-rekan pejuang P3K, kira-kira jawaban yang tepat dari pertanyaan ini yang mana? Baik, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah A. Kenapa A? Karena PCK. Atau pedagogi konten knowledge terdiri atas empat komponen utama, yaitu menentukan tujuan untuk mengajarkan suatu materi melalui peta konsep. Jadi, guru mengajarkan materi dengan menggunakan peta konsep adalah langkah pertama untuk menjadikan fenomena gospel menjadi objek formal. Yang kedua, menggali pemahaman siswa. Yang ketiga, pemahaman tentang kurikulum. Yang keempat, pemahaman tentang strategi pembelajaran. Jadi, langkah utama yang harus kita lakukan adalah membuat peta konsep jawaban yang tepat. A. Lanjut soal nomor dua, prinsip yang tepat digunakan untuk menggambarkan objek kajian geografi dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik, yaitu: a) peserta didik mencari tahu, b) Belajar berbasis monosumber belajar C. Pendekatan tekstual D. Pembelajaran berbasis konten E. Kebenaran monodimensi Rekan-rekan, kira-kira jawabannya yang paling tepat adalah? Baik, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah A. Peserta didik mencari tahu Pem... Perhatikan prinsip pembelajaran kurikulum 2013, di mana dapat dikembangkan menjadi tabel, gambar, dan grafik. Yang pertama adalah peserta didik mencari tahu. Jadi, A sudah pasti benar. Yang B, belajar berbasis aneka sumber belajar. Sementara pada pilihan yang B, ini berbajar berbasis mono sumber belajar, artinya hanya menggunakan satu sumber belajar saja. Yang B otomatis salah. Kemudian yang C, pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual uh, kurang tepat, karena kita belajar tidak menggunakan, sel selalu menggunakan teks, maksud saya. Uh, tetapi lebih kepada kontekstual. Kemudian yang ber, D, berbasis konten. Berbasis konten itu langkah kelima. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan multidimensi. Sementara di sini kebenaran monodimensi atau hanya satu. Lanjut, nomor tiga. Prinsip strategi pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi foto udara. Untuk menguraikan aglomerasi pemusatan pemukiman kumuh dalam satu kawasan, yaitu: a) sonasi area berdasarkan aspek kesuburan pemukiman; b) delianasi wilayah berdasarkan pola pemukiman; c) identifikasi aksesibilitas pemukiman terhadap fasilitas umum; d) penilaian aspek layanan sarana kesehatan di pemukiman; e) persebaran kawasan industri. Di lokasi pemukiman Teman-teman, pejuang P3K khususnya guru geografi kira-kira pilihan yang tepat adalah? Oke, okay, jawaban yang tepat adalah B. Aglomerasi merupakan bagian dari 10 konsep esensial geografi, yaitu pengelompokan atau uh, konsentrasi. Dalam kata lain, terpusat sementara deliasi bisa berdasarkan pola pemukiman kurang tepat. Kemudian, yang keempat, apabila sebagian besar siswa tidak mencapai ketuntasan belajar minimal untuk materi dinamika kependudukan, maka rekomendasi yang relevan untuk kasus ini yaitu: a) remedial tentang sekresi dan angka beban ketergantungan. B. Materi dilanjutkan ke piramida penduduk C. Pengayaan pada materi pertumbuhan penduduk alami D. Remedial materi dinamika kependudukan E. Penugasan truk-struktur untuk materi berikutnya Rekan-rekan, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Iya, betul sekali Jawaban yang tepat adalah D. Karena materinya adalah dinamika Kependudukan, maka peserta didik kita ketika tidak mencapai batas minimal nilai yang ditentukan atau KKM, maka peserta didik kita harus remedial pada materi yang sama. Maka jalan yang tepat adalah D. Remedial Materi Dinamika Kependudukan. Soal nomor 5 prinsip pembelajaran geografi yang lebih menekankan pada pendekatan saintifik dapat dilakukan melalui tahapan berikut a orientasi pendahuluan percobaan penyimpulan dan laporan b apersepsi penempatan tujuan kegiatan inti diskusi penutup c fenomena bertanya observasi mendesain menyimpulkan d data awal Interpretasi, analisis, pembuktian lapangan, kesimpulan, rekomendasi. E. Observasi, bertanya analitik, berpikir logis untuk memperoleh simpulan, percobaan, menyajikan data. Teman-teman pejuang P3K, jawaban yang tepat kira-kira. Iya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah D. Jadi, pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, pendekatan pembelajaran saintifik ini dilakukan melalui kegiatan observasi yang pertama. Bertanya analitik. Sorry, jawaban yang tepat bukan D, tetapi E. Karena saintifik. Dapat dilakukan melalui tahapan, yang pertama kita harus melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian harus melakukan tanya analitik atau analisis, kemudian berpikir logis untuk memperoleh simpulan, kemudian kita melakukan percobaan, kemudian kita menyajikan data hasil percobaan. Selanjutnya, nomor enam. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk menjelaskan lokasi suatu tempat secara manual. Pada atlas dengan memberi keterangan halaman, kode tempat dan nama, yaitu A. Foto udara, B. Peta dunia, C. Gambar rotasi bumi, D. Gambar revolusi bumi, E. Globe. Teman-teman seperjuangan, kira-kira jawaban yang tepat apa? Media yang tepat? Iya, betul sekali. Media yang paling tepat adalah foto udara. Soal ketujuh, salah satu alternatif mengatasi ketidakadaan alat dan bahan untuk mencapai kompetensi dasar menganalisis citra penginderaan jauh untuk perencanaan kajian tata guna lahan yang paling efektif di daerah terisolir yaitu A. Pengamatan fenomena Lahan di sekitar lingkungan sekolah, B. Observasi ke laboratorium spasial, D, C. Penugasan di rumah menggunakan internet, D. Guru membimbing diskusi terkait pengembangan materi, E. Mendesain sketsa atau peta mental mengenai kondisi lahan. Rekan-rekan pejuang P3K khususnya guru geografi, jawaban yang tepat kira-kira apa? Baik, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi, apabila kita berada pada daerah yang terisolir, alat dan bahan sulit ditemukan untuk mencapai kompetensi dasar menganalisis citra penginderaan jauh, maka kita bisa melakukan pengamatan fenomena lahan di sekitar lingkungan sekolah. Jadi, pembelajaran kita lebih kontekstual, sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah masing-masing. Soal ke 8 perhatikan peta-peta tematik berikut ini. A. Peta pembangunan lahan. B. Peta jarak terhadap sungai C. Peta curah hujan D. Peta jenis tanah E. Peta kepadatan penduduk Melalui proses overlay, dapat dijadikan media pembelajaran yang menghasilkan informasi tentang bencana Jawaban yang tepat ini langsung ada muncul B. Yaitu banjir Jadi, kenapa jawabannya banjir? Karena dari peta ini bisa kita lihat jarak terhadap sungai, kata kunci yang pertama yang kedua, curah hujan, kemudian eh, penggunaan lahan dan jenis tanah. Oke, okay, next. Soal nomor 9. Media komunikasi dalam pembelajaran geografi yang dapat meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik dan diperkaya tugas untuk berlatih, yaitu A. LKS B. Infografis C. Modul D. Handout E. Leaflet Kira-kira teman-teman seperjuangan, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah Oke, okay, jawaban yang tepat adalah A. LKS Sepuluh Sumber informasi internet yang paling relevan digunakan dalam pembelajaran terkait materi yang real time antara lain A. pengetahuan peta, B. persebaran flora dan fauna, C. dinamika atmosfer, D. karakteristik negara maju dan berkembang, E. dinamika hidrosfer. Teman-teman, silakan dicari jawabannya, kira-kira jawaban yang tepat apa? Iya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah dinamika atmosfer, sorry, karena real time, artinya uh, perubahan dalam waktu relatif yang cepat dan nyata. Yaitu dinamika atmosfer, dinamika atmosfer berarti perubahan cuaca dan iklim di muka bumi yang meliputi suhu, curah hujan, angin. Selanjutnya, nomor sebelas. Instrumen penilaian dalam pembelajaran untuk mengukur kompetensi pengetahuan menggunakan skor A benar salah, B rating scale, C skala Likert, D uraian bebas, E uraian singkat. Kira-kira yang tepat? Iya, betul sekali. Yang tepat adalah benar-salah. Kenapa benar-salah? Karena penilaian untuk mengetahui penguasaan materi kognitif atau pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes dengan jawaban binomial benar atau salah. Selanjutnya, nomor dua belas, fenomena berikut ini. 1. Longsor 2. Gempa bumi 3. Usia produktif 4. Peristiwa tsunami 5. Peristiwa banjir 6. Pemukiman kumuh 7. Pencemaran sungai Fenomena yang paling tepat untuk merancang pembelajaran yang menumbuhkan sikap peduli lingkungan fisik yaitu A. 1, 2, dan 3 B. 1, 5, dan 7 C 24 dan 6, D 35 dan 7, E 46 dan 7. Teman-teman, kira-kira jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah Iya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah B. Jadi, teman-teman perjuang P3K kalau ketemu soal analisis seperti ini, tidak perlu membaca soalnya atau Uh, dari deskripsi, 1-7 ini yang perlu ditanya adalah pertanyaannya. Jadi, langsung baca fenomena yang paling tepat untuk merancang pembelajaran yang menunjukkan sikap peduli lingkungan. Jadi, yang paling tepat adalah satu gempa bumi, berarti nomor satu. Uh, sorry, longsor, maksud saya tuh, longsor yang pertama, yang kedua, peristiwa banjir, yang ketiga, pencemaran sungai jawabannya 1 5 dan 7 Nomor 14 Hasil pembelajaran yang mendorong peserta didik terampil dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan yaitu A membuat peta tematik wilayah provinsi B menyajikan makalah hasil observasi yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel grafik atau foto C Menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan D. Menyajikan proses dinamika litosfer menggunakan peta bagan E. Membuat sketsa, dena, dan atau peta potensi bencana Serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah Iya, betul sekali Kata kuncinya adalah pelestarian lingkungan, terampil dalam upaya pelestarian lingkungan. Kita pilih yang ada lingkungannya, yaitu E, membuat sketsa, dena, atau peta potensi bencana, serta strategi mitigasi bencana terhadap peta tersebut. Next, nomor 13. Data geografi pada KD. Menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yaitu, A. Surplus pangan, B. Bahan industri, C. Potensi energi, D. Energi terbarukan, E. Potensi industri. Kira-kira teman-teman pejuang P3K seluruh Indonesia, khususnya guru geografi, jawaban yang tepat adalah? Iya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor selanjutnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui ketuntasan belajar geografi adalah A. Menganalisis capaian kriteria minimal belajar. B. Analisis penilaian dan evaluasi pembelajaran. C. Penilaian formatif dan sumatif. D. Evaluasi diagnosis dan portofolio. E. Uji kinerja siswa dalam pembelajaran. Kira-kira, untuk soal nomor 15, jawaban yang tepat adalah: Oke, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah B. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan pejuang P3K. Usaha, upaya yang dapat kita lakukan sebagai guru geografi untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik adalah analisis penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dengan adanya analisis pembelajaran, analisis penilaian ini, maka kita dapat mengetahui sejauh mana peserta didik kita memahami dan bisa mengetahui seberapa banyak peserta didik kita yang tuntas atau mencapai KKM. Selanjutnya, nomor 16, penentuan titik-titik pengamatan kegiatan outdoor studi geografi ditentukan pada tahap A. Penyusunan kurikulum geografi B. Merumuskan tujuan pembelajaran geografi C. Pelaksanaan di lapangan D. Observasi awal E. interpretasi lokasi Teman-teman, jawaban yang tepat kira-kira Iya, betul. Jawabannya tepat adalah B. Jadi, kita harus menentukan titik pengamatan kegiatan outdoor studi geografi itu pada saat merumuskan tujuan pembelajaran. Karena dari tujuan pembelajaran ini, kita dapat mengetahui apa yang akan kita lakukan pada kegiatan outdoor studi. Next, nomor 18, instrumen penilaian dan indikator yang paling sesuai untuk mengukur ketuntasan observasi lapangan dalam pembelajaran geografi, yaitu A. Proyek memuat tujuan, topik, alasan, tempat responden, dan daftar pertanyaan Secara lengkap, pelaksanaan instrumen tertib, sistematika, penulisannya benar B. Penilaian sikap berinisiatif Tanggap bencana, berperan aktif dalam meminimalisirkan kerugian, bersedia menjadi relawan C. Penilaian diri Mengamati peta persebaran potensi barang tambang di Indonesia berdasarkan jenis dan volumenya D. Unjuk kerja, kejelasan materi, keaktifan berargumentasi, kemampuan menyangga E. Portfolio, tata bahasa Sumber dan hasil kekuatan gagasan sistematika penulisan teman-teman. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah: Oke, okay, jawaban yang tepat adalah A. Kenapa A? Karena penilaian kegiatan observasi lapangan menggunakan instrumen yang paling tepat adalah proyek memuat tujuan. Alasan, tempat responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap, pelaksanaan instrumen tertib, sistematika penulisan. Selanjutnya, tahapan prosedur kerja yang paling sesuai dilakukan dalam kegiatan observasi lapangan untuk mengumpulkan informasi dan asosiasi oleh peserta didik adalah A. Membaca buku B. Observasi eksperimen C. Bertanya pengamatan dan komunikasi, C. Sintesis pengamatan eksplorasi, D. Pengamatan observasi, bertanya, E. Eksperimen komunikasi dan observasi. Rekan-rekan pejuang P3K, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah: "Iya, betul sekali, jawaban yang paling tepat adalah..." A. Jadi, dalam tahapan observasi, lapangan mempunyai aktivitas yang relatif sama dengan outdoor study Dengan menekankan pada pendekatan saintifik, yaitu membaca, observasi, dan eksperimen Oke, selanjutnya Teknik penyajian data hasil kegiatan lapangan berupa data komposisi kependudukan, yaitu A. Persentase, B. Korelasi, C. Triangulasi, D. Justifikasi, E. Deskriptif. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah? Rekan-rekan, jawaban yang kira-kira yang tepat adalah? Iya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah A. Persentase. Karena dari persentase kita dapat? Menyajikan data, berapa jumlah, misalnya, pertumbuhan penduduk di Indonesia. Itu kita akan melihat sejauh mana atau sebesar apa pertumbuhan tersebut dalam persentasi atau persentase ya. Oke, soal yang terakhir, yang 20 Laporan utama hasil kegiatan outdoor studi oleh guru geografi terkait ketuntasan belajar dan kegiatan yaitu a hasil ujian outdoor studi dan laporan kegiatan berdasarkan urutan agenda acara yang dibuat b tingkat kelulusan peserta didik dan laporan keruangan c data perubahan kemajuan peserta didik dan laporan kegiatan sesuai agenda D. Data kehadiran dan partisipasi peserta didik, serta laporan keuangan dan acara. E. Data keaktifan siswa dan laporan keberhasilan kegiatan outdoor studi. Rekan-rekan, pejuang P3K, guru geografi dan guru IPS di SMP, kira-kira jawaban yang tepat adalah? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Jadi jawabannya yaitu data hasil ujian outdoor studi. Dan laporan kegiatan berdasarkan urutan agenda acara yang dibuat. E, laporan kegiatan outdoor studi bagi guru dan siswa berbeda. Biasanya guru diminta untuk membuat laporan kegiatan secara administratif. Dan laporan hasil penilaian terhadap siswa. Bagi siswa, laporan outdoor studi berupa laporan kegiatan siswa selama mengikuti proses outdoor studi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Laporan outdoor study disampaikan kepada guru saja. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen uh, akun kami Firmansa. Semoga bermanfaat dan rekan-rekan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa lulus P3K pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.